Rogatullah. Alhamdulillahil Quwwail. A'ud bilai Samiil Alim min rajim Wa ma arsalnaka illa rahmat al-lalamin. Allahumma salli wa sallim Mabarik ala hadan karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin Rabbi serahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdata lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadrotal al-Muhtaramin para Masayikh, para Kiai, para Habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sebo, bini sebo, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TN Ilpori yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi Desa Dasmu Minggirora kita. Desa Dukuh Senepan, Desa Dempel, Dempel, Kecamatan Kalibawang, Wonosobo yang saya banggakan Bapak ibu, kaum muslimin, wal muslimat, warga masyarakat Kalibawang, rahimakumullah. Kok saya melihat Mas Mas Banser itu ke sana, kok mendingan duduk biar nggak nutupi yang sana. Yang perlu kalian tahu adalah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Coba Kang Banser lenggah mawon. Beli bawang bakule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Kali Bawang yang cantik dan tampan, izinkan Gus mengucapkan I love you. Silakan duduk, kalau enggak mau empet-empetan di atas tenda masih kosong. Segala puji bagi Allah. Sore hari ini kita semuanya diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia. Saya meyakini acara ini acara baik yang datang orang baik tempatnya tempat yang baik, insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana? Acara ini tidak dikatakan sebagai acara yang baik Al-ikhtifal lil maulidi syarif, Perayaan Atas lahirnya seseorang yang paling mulia Dikatakan dalam kitab simtud Duror, Khairul bariyah nadroh ilaiha Manusia yang paling baik dan yang paling enak untuk dipandang Saking baiknya acara ini Pengajian baru mulai sudah datang kopi <SILENCIO> Nanti wong papat gitu Ayo ayo singgondrongi muka gue Ngelok rambutmu kayak ngapa? Ngelok <laughs> rambutnya? Ya... <Yeah. laughs> Bodi beriman hati beriman. Bodi atletis hati teletabis. <laughs> <laughs> ini apa ini? Kenapa harus ada kopi? Minumlah kopi, karena hidup itu butuh ekspresi, bukan halusinasi. Malah saya gak kue ini Tambah homennya, ayo rene rene rene rene. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hmm. Kenapa jenis ngaji, gue lo ngangkat degan gini. Al-Ehtivan lil Maulid apa kemuliaan yang ada di dalamnya, Bapak Ibu? Kenapa yang dikatakan Nabi paling tampan itu Nabi Yusuf? Padahal kalau dilihat secara utuh, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25 persen. Dibandingkan ketampanan bagi Nabi Muhammad SAW. Jawabannya sederhana Kenapa Nabi yang dinisbatkan sebagai Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan Sebanyak apapun kalimat yang menulis tentang akhlak fisik Nabi Muhammad Tidak akan mampu menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad Jangankan sudah menjadi Nabi Bapak Ibu Masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah Perut Siti Aminah munawaroh bersinar. Kenapa menandakan di dalam perut Siti Aminah ada sabang bayi, ada janin yang luar biasa, calon seorang Nabi. Coba ibu-ibu kali bawang, pas mateng, coba dilihat. Watengmu bersinar apa pateng dedek? Nabi Muhammad dalam kandungan, Perutnya ibunya sudah bersinar. Pada malam beliau dilahirkan. Banyak bintang di langit yang berpindah. Banyak galaksi yang kemudian berhamburan. Demi apa? Menyongsong kelahiran Nabi Muhammad Alaihi SAW. Makanya Bapak Ibu. Kenapa kalau Anda melahirkan. Itu disunahkan untuk membaca solawat. Ketika Tasmiyah memberikan nama disunahkan untuk memperbanyak membaca solawat supaya apa mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Yang menjadi persoalan di kampung dempel nih kenyun jauh, lek La bujuni lahiran, lek lean, mau waca ke solawatan remi. orang diwajak ke solawatan malah remi anaknya jenenge muhammad joker padahal mohon maaf Allah berkenan menciptakan dunia langit berikut isinya hanya merupakan bagian kecil dari nur muhammad sampai itulah yang kemudian dilakukan oleh nabi adam Ketika harus dikeluarkan dari surga Kemudian kembali pengen bertemu dengan istrinya Apa perbedaan suami, suami sekarang dengan Nabi Adam Bu? Perbedaannya satu Nabi Adam berpisah dengan istrinya dicari Suami sekarang belum berpisah sudah mencari lagi Betul Bu? Laki-laki itu -laki kalau istrinya empat Superman Istrinya tiga, gentleman Istrinya dua, power man Istrinya satu, cemen Gus Miftah yang mana? Cemen Kenapa saya tidak menikah lagi? Karena saya punya prinsip, wahai para suami hargailah perasaan istrimu Kenapa sebesar apapun gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu? Betul bu? Santai, Pak. Masih awal mereka kita muliakan. Nanti menjelang sore mereka kita bantai, Pak. Kalau dalam Al-Qur'an itu, Pak, digambarkan ada empat macam tipe keluarga. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu kali bawang, kira-kira Anda pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Apa gambarannya? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Firaun. Suaminya nakal istrinya solehah Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab Suaminya nakal istrinya nakal Yang keempat tipe keluarga Ibrahim Suaminya soleh istrinya solehah Pertanyaan saya untuk ibu-ibu kali bawang Anda pilih tipe keluarga yang mana Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim Ibrahim subhanallah Dan anda tahu Ibrahim istrinya dua kata ibu-ibu yang di depan bilang nggak jadi Ibrahim Fiun saking mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Adam Alaihissalam harus berpisah dengan istrinya selama 300 tahun Allah ternyata kemudian mempertemukan Nabi Adam dengan istrinya. Siapa Bu nama istri Nabi Adam? Salah. Bu Adam. Gus Miftah istrinya Bu Miftah. Pak Lurah istrinya Bulur. Pak Carek istrinya Bure. Teman saya marah lakinya namanya Budi istrinya dipanggil Bubut yang paling celaka kalau lakinya namanya Ngadino jangan pernah istrinya dipanggil Jeng Jengat No Jenemu siapa bro? Nur Salim Bu Juni jenengi? Nur Ayo Bu Nur kok repot Jinggotmu <laughs> menjijikan Jinggot <laughs> tak mau telu. <laughs> Nur itu artinya cahaya, salim itu selamat Cahaya yang penuh keselamatan Pekerjaannya yang boleh berkat selamatan <laughs> Akhirnya apa? Setelah 300 tahun Nabi Adam berpisah Ada riwayat 250, ada riwayat 300, macam-macam lah Sampai akhirnya Nabi Adam Teringat dengan satu kalimat yang dia baca di pintu surga nama Muhammad. Dia angkat kedua tangannya kemudian dia berdoa. Ya Allah ya Rob Demi kemuliaan nama Muhammad yang termaktub di pintu surga. Tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Doanya Nabi Adam langsung diijabah oleh Allah. Adam selamat SMS anda diterima setelah 300 tahun, yang menjadi pertanyaan adalah Allah kaget dengan jawaban Adam. Allah kemudian bertanya kepada Adam, yang perlu anda ingat Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, karena Allah maha tahu. Allah hanya ngetes Adam dari mana kamu tahu nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rob, lama kolak wahai Tuhan. Ketika engkau menciptakan aku, kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Kenapa, Bu? Kaget, kaget, kok sering dicekeli cangkem? Kaget, aku Jantung nih, teng Dodo, Bu, kalau Nur Salim enggak kaget, kenapa? Karena dia seperti pohon pisang, punya jantung tapi enggak punya hati. Lama khulaktani. ketika engkau menciptakan aku ya Allah, Kemudian kau meniupkan ruh ke dalam jasadku warofakturoksi. Kemudian aku mendangakkan kepalaku, mendangakkan bahasa Indonesia ini, apa pak? Apa, apa dan? Kok mendongak gini, oh, apa mendongak? Napa nah, pak? Kalau menengadakan ini, ini kok menengadakan, sok tahu. Oh, apa ya, mendongakkan. kalau ini ngomong Jawa di Indonesia kagok soalnya banyak bahasa Jawa yang Rano bahasa Indonesia nih. contoh nguyuh anyang-anyangan apa bahasa Indonesia Pak masa kencing tawar menawar nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesia adalah kencing mak cerit. Mak cerit. Lah, bahasa Jawa kan penak mas. Singkatan umpamane. Little body. Sili tiga. Little body. Umpamane. Apa bahasa Indonesia ini? Oh, -oh, Orang. Mendongakkan ya, apa? Is mengangkat. Mana? Mengangkat. Warofahtura si. Kemudian aku mengangkat kepalaku. Di pintu surga tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Jadi nyuwun sewa pak. Maka kenapa dikatakan. Miftahul jannah. La ilaha illallah muhammadur Karena di pintu surga ada nama Allah nama Muhammad cecer Itulah alasan kenapa di dalam masjid kita biasanya Kalau ada kaligrafi Allah sampingnya Muhammad Itu adalah gambaran surga Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan Kalau kemudian orang banyak bertanya apa sebenarnya dalil atas diadakannya perayaan al-ikhtifal lil maulidin nabi? Jawaban saya sederhana. Untuk mencintaimu saja aku tanpa dalil. Masa untuk mencintai nabi harus mencari dalil? Untuk mencintaimu saja aku tanpa alasan. Kenapa mencintai nabi harus cari-cari alasan? Coba. Kalau saya dibilang capek, Pak, saya capek. Mungkin saya nggak mau datang ke tempat pengajian, capek. Tapi kenapa saya niatkan karena cinta? Maka hari ini saya katakan cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Yeah. Saya itu kadang-kadang kalau sudah jenuh itu, Pak. Saya mikir, kok saya harus jenuh? Kenapa? Padahal, Pak, di situ ada perayaan ikhtifal Maulidin Nabi. Kalau dibilang capek, Pak, satu bulan saya harus menghadiri 120 lokasi, sehari empat lima kali. Belum lagi kewajiban saya untuk orasi kebangsaan yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi ke kampus dan sekolah-sekolah. Per hari yang minta jadwal ngaji bisa 500 permintaan. Itu kalau satu bulan bisa 15 ribu. Umpomo tak catat kabeh, permintaan sebulan 15 tahun kebak. Pertanyaannya, aku ke nih kapan? Well. Kan aku jadi ingin. Kita <tuh> cengengesan Nur. Yeah. Kan yang ngomah kerotoku nganggur. Oh, ke keroto? Pakan manuk. <tuh> manuk isa <po>? Nur Salim. <tuh> Maka saya bilang Bapak Ibu. Hidup itu pilihan. Apa yang membuatmu tersenyum? Pertahankan. Apa yang membuat kamu bersedih? Tinggalkan. Nah, senyumnya jenengan, semangatnya jenengan. Itu yang menjadikan alasan saya untuk bertahan. Pak, laku loh niki egois. Saya itu kan dapat amanah dari Habib Lutfi, kongurusi pengajian teman-teman artis. Anak-anak di media sosial, media massa Supaya tidak terkontaminasi dengan paham-paham wahabi. Makanya saya besok ini di Jakarta banyak acara TV. Lah, umpama saya egois, Pak. Saya itu cukup pengajian di TV, ngurusi undangan pejabat, teman-teman artis. uribku wis nyaman, Pak. Tapi mohon maaf, ketika melihat semangat orang-orang desa subhanallah, duduk tanpa tikar, little bonsir, silite gatel kelebon pasir. <tik> itu yang membuat saya senang tak untuk hadir ruang Maka apa? Apa yang kita cari dari peringatan Maulid ini? Coba anda baca dalam Albar janji. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad digambarkan apa? Wakan Rasulullah saw akmalun nas manusia yang paling sempurna, holkon wahulukon fisik dan akhlaknya. Bahkan hanya dengan nama Muhammad kita bisa mendapatkan keberkahan. Milowon wonten Albar janji niko ono siropoli, Robi fangfakna, Bibar Wahdinal Husna, Bihur matihim, Wahamits nafi, wa mu'afatim minal coba Robi fangfana Robi fangfana bibarkatihim wahdinal husna wahdinal husna bihormatihim wa amitsna fi wa amitsna fi wa muafatihim wa muafatin Min alfitani. Cara al Ojo nganti gue kelangan berjanjian. Ojo nganti gue kelangan tibaan. Gue penting nih Gue tradisi yang dilestarikan oleh orang Nahdlatul Ulama. Mila bocah-bocah bancer di jalur Ansor begitu acara tolong dibaca albar janjinya. Saiki bocah-bocah nomor suka serang ngerti pak. Soalnya apa? Orang tahu di diwocok. Solawat iku nyuwun saya Bu. Jenengan maca albar janji makharijul hurufe mboten pas, tajwidine salah. Ditompo, selama ada mahabbah dengan Kanjeng Nabi. dengan nek co al atiril mboten fasih ora apa-apa. Hum oh. tirillallahu maqburahul karim bi arfin sadiyim min salati wa tasnim. Allahumma sholli wa Wabarakatuh Allah aleyh. Sing mojo, jenengmu sapaan mama bro? Dawud. Dawud. Uh, mending ini. Dawud. Bodi, rambu, hati Romeo. Semoga Dawud masuk surga pertama kali. Insya Allah budal lebar maghrib. Lebar maghrib Dawud motor. Orah apa surga Surgo Yawud ya, balen nengomah kata Eprema nengkepro bujumu nangis kuy. Lah kok jangan kan Dawud Pak dan Ramil gila. Lah neng kantor galak, nengomah kata Mubuju neng, Mbak Tenan Jon dan Jo. Oh Rano cerita uang lanang yang suka menang, uang wedoy, uang wedoy kelemannya si Cili, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahnya satu terlalu cepat melupakan. Iya, yeah. maka ada istilah lali rubani, kelingan rasani. Wong lanang gih pak, lanang jopo, macan, mulai jadi kucing dah kadane. mbok sekarang beli koyong ini, halah ya tetap mawut kok tadano. Aku eh. Wong Lanang kaya bansir, ini dalan kaya melang, ini ngomah ya emprit. Wang Lanang tak kandani nih. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. pak. Oh, pemenangnya Wang Wedok, Jilbape, Irang. Bah, parah. Seng Jilbape hijau, insya Allah. Luweh, parah. dan jangan pernah macem-macem dengan perempuan. Di Indonesia akhir-akhir ini banyak kasus pasti awal mulanya dari perempuan. Seorang tentara ngongkon wong -ngong mateni bojone ditembak. Jenenge siapa Dan? Eh, Muslimin, tentara kok jenenge Muslimin. Seneng karo purel, ndelok wong wono Ya Allah. Bojone Arab dipateni ngongkon wong Bayar rong juta Ngelala bojo ki ampuh Ditembak pengpindu Yura mati Diombeni racun Yura mati Akhirnya nopo? kopda muslimin ditoyak oh pom sa Indonesia Mati bunuh diri Awalnya apa-apa? Wong wedok Itulah kenapa kalimat nafsu Pasti dimulai banyak diawali dengan hawa Hawa napsu Soalnya sehingga emosi lah napsu weh, Hawa Kok ketinggalan loh. banyak kasus di dunia itu muncul karena perempuan, Pak. Nabi Adam, ayo, mergo hawa, muslimin merkoh hawa, Sambo hawa, merkohuang wedok. Milo hati-hati wong -hati, lanang, nggak La pengen terendudi masalah ke ruang wedok. Ingat, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow. Kalau Anda bertanya sama saya, Womendawad akan ragu, Gus, nopo rumah tangga kok rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. <risas> Tapi pelayan rumah makan Padang itu wongnya suabar-sabar loh, Nda. Jajal jadi ngan masuk, takon karo mas punya otak, gak marah dia. Gue kalau patah sekirinya gak ke belakang dia ya. Jajal dawut ke peronda ya wad ya. cukurmu mu iseng ape di de to wot wot. Oh begitu, mau cukur omong separuh, omong bayaran mu separuh to wot wot. Gagak singi sori bentuk ingun uguhi Kopi ya Allah sangit pahit, sangit kalau kopi panas dan harus segera diminum jangan pernah kamu sesali kopimu dingin kenapa? karena ketika hangat tidak pernah kau hargai yeah. maka perempuan belajarlah dari kopi Kau belajarlah dari kopi. Kopi tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu, wilayah. Aku yang dulu orang raimu, kadang-kadang aku mikir, "Wih, raya, kamu mikir karambol lah." Podok-podok ke Pak Odae tahu nih. Tahu, terus mau diarwi wadah gitu nih. Berarti Ayo, aku babar, babakan maulid nabi. Selawatan Rian, enggak ayo. <tuk> What? Gue jeruk lah selawatan Pak Bot. Apa? Apa stasiun balapan? Oh, neng stasiun balapan. Kota Solo, sing dari Kenangan. Kowe, koyo asu ke <tuk> <tuk> <tuk> Hahaha. Hahaha. <-hati. tuk> Raya, ada. Ajar, ajar. Ngerasakilah guna, Bang. Joko Tingke. Di mana-mana favoritnya Joko Tingkir. Apa jambu alas, jambu alas ning tengah sawah. Woi lima sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondang entuk bujo. Amin. Yeah. So nih? Dawud wow. Leh, ayo Joko Tingkir tapi ojo kowe sing cegel piano melodine tak wai ambat dram karo kendang. Ora kok ndung-ndung ndung-ndung orang. orang ngono melodin to. Sangone rong. Sangone rong. Sampun. Ha ah, durung lho kok kowe wis iki lho. Ah. ah. <tuk> Ayo selawatan. Sing bengok paling banter tak dongake utange lunas. Amin. Sing orang bengok mulih mateng. Amin. <tuk> anak Urung. aku siap-siap <SILENCIO> tes vokal dulu tulan le. lening sawah dosning kali kayu nongko di kawe lemari Gus minta gagah lan srekep ngaji okeh rondo sing <SILENCIO> jaluti <SILENCIO> Tapi Gusmiftah ora Ora wani matamu ora sudi Ora wani oh, no, Pak Lurah Rae. Oh, ndi oh, Lurah Rae? Wae. Lurah. Desa Dembel ngundang Gusmiftah. Dembel Lurah lumayan gagah ono gajah atus ning beli nacan kakah manue kemsing jomblo wet lawe jelanta sekorawan kurang uyang <Sing> ampun tanglet kapan kulon nikah pacar mawon kula pacar mawon kulomba kan. Enak karo roti goreng peyek ning tengah wajan enak gandeng enak bujuk, enak bucu elek bujuk, enak enak bujuk, enak bujuk, enak doyan enak Rasulillah salatullah salamullah Al-Yasin sing orang angkat tangan ora oleh siapa ati kanjeng Nabi sing banter salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah Al-Yasin sing jumlu buku bawang klerum mricok, kebajot sayang mong dianggap semarang kali nih budek sing disayang sayang matane sing disayang sayang matane sing badar, sholatullah salam Lebih Muhammad. Hey, hey, hey. Sempoa paling seneng Dawud. Mm, mm. <tik> <tik> Neng langit paling malaikatnya bengok. Buka Didi. <tik> oh Dawud. <tik> oh, Nundan ngajar ke NKRI cukup dengan solawatan dan lah ibu-ibu kayak yo beto. Wah belimbing, buah pisang, rai glowing, kakinya belang-belang. Wah -belang. <tik> belimbing di atas kete, rai nikelowing tungkae. <tik> Wis tuweh tuweh tetep gemeny. Lo dirawat, kita ngomong rai tungkae, yuk dirawat. <tik> Raine, wow, hmm. tungkae, weh, baju musim diud, kendi baju ud, duwe, rupa kayak ngono nyo payu hilah, eh tahu nah bapak ibu rahimakumullah. Kalau kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, lakotkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswah sing api. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Kalau kan takkan ingatkan Pak, Gus, napa kia ini kuku dudi contoh? Ora. Kia ini kura kuku kudu contoh. Soalnya napa? Tugas kanjeng Nabi ini ngajak umat nyonto kanjeng Nabi. Tugas kuloniku ngajak jeningan nyonto Kanjeng Nabi, orang kok jeningan nyonto Kuloh Lan jeningan nyonto aku abad lho, pemenah Dawud Melu-melu gue sementara ngajinin lokalisasi Berahisok Dipastikan Dawud mau masuk Gak mau pulang Imane kuat Imrone Berahisok saya dulu mengambil manhaj itu Pak, soalnya aku ngerti, orang-orang sing jika, padahal ono dalil, so ilal adaba. segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak, pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak, semakin mahal. Tapi kalau segala sesuatu semakin banyak, semakin murah. Contoh, nopo Saniki BBM mahal, mungkin jumlahnya cuma sedikit. Milowang kali bawang nyuwun sewu BBM mahal enggak ada masalah ojo kaget jenengnya BBM bola Bali munda rapopo doongoni ojo njaluk BBM murah tapi ya Allah pinten mawan regane Muga-muga kulo kuat uku ahui gagah uwingi ono BBM muda Bengok ono BLT meneng Cangkemmu cangkemmu iya Pak Dhanamil yo ya. Ono BLT meneng BLT bantuan langsung telas. Hmm. BLT untuk orang miskin semua orang ngaku miskin. BLT untuk UMKM semua orang ngaku pengusaha kecil. Besok akan ada lagi BLT untuk orang gila. Hmm. Pertanyaan saya apakah orang dembel ngaku-ngaku gila? Iya siapa dia? Dawud. Tolong anak-anak Youtube nanti bikin judul pengajiannya preman Daud ikut pengajian Wah Mas Ngo Seng nonton mau ngelontek, <laughs> Segala sesuatu itu Pak Kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali Adam Maka Pak Lurah, Bapak Ibu adik-adik bancer ya Kue lah pengen dadi larang gampang Dadi yo titik Barang niku yang titik berarti barang longko Yen long antik, yen antik regane larang. Kiai ini kukatah, senguris lontek jarang. Sinten, Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Oh, hey. Kiai antik kok lontek gitu. Bosok <Susur> wow, Dawud gitu. <Susur> kok mbalikin yang lontek gitu? Mbalikin yang antik wad. Muhammad, kudune duniaki, si ngurus, si lonte jarang. Sopo gusmi tahu? Berarti gusna kiai jarang kok malah kiai lonte. Berarti gusna kiai jarang yang jarang. Berarti gusmi antik yang nanti regani larang. beda ning kali bawang murah, dinyang karena aku jadi malu nah Kiai ini kok sama contoh neng dari adawa kiai supaya nyontoh kanjeng nabi umpam awai dewi niki nyontoh kanjeng nabi full mohon buatan sakit kok ayo kalau katakan saat ini dewi niki kudu podo persis kalih kanjeng nabi no buatan yorah pak wong material kita udah beda dengan kanjeng nabi kok contoh ada yang dua puluh lima tahun ke atas belum menikah Loh. kue lak kudu podok karo kanjing nabi berarti umur selawe tahun kueku kuduwes rabi lak itu likur tahun kue rong rabi berarti bid ah lah, tur turmesake soalnya orang karo kanjeng nabi mana lak pingin podok plek karo kanjing nabi kanjing nabi usia dua puluh lima tahun Menikah dengan seorang janda umur 40 tahun Tapi yang perlu Anda ingat adalah Siti Khadijah memang umurnya 40 tahun Tapi model wonge strukturnya seperti orang 20 tahun Jajalah rondo kali bawang patang puluh tahun hmm, STNK, setengah tua kewer-kewer La, siti Khadijah bener usianya 40 tahun tapi Allah takdirkan siti Khadijah nyuwon sewu dalam semua hal seperti anak usia 20 tahun. Milo siti Khadijah senada tua empat puluh tahun waiuneorau oh, umum alisem ah, sewu buntut kalau jengking irunge bongkok semende untune mici timon yang kali bawang ya podo untu nih miji timun, ning timun suri <tuh> timun tua tuh rodok bosok kuning-kuning usia batang puluh tahun kaya bocah rong puluh tahun kaya gadis rong puluh tahun jajal ibu-ibu rondo kali bawang patang puluh tahun dijamin tungkai meletek-meletek Pijak banjir, jadinya aku tuh bodolih, maka hari ini kalau ada orang bilang pak kita harus sama dengan Kanjeng nabi, laku weki sopor, oh, no. <laughs> kau jadi kelingan loh, saya kira seranur, nur, samsudin, ah yeah. oh, oh, tenan, Jadi nyuwun saya ora kudu tuh maka ketika melihat Uswatun Hasanai kanjing Nabi Coba kita petakan kanjing Nabi dalam beberapa kategori Lihatlah jari saya, jangan lihat cincin saya Pamer matamu copot, kan aku malu Moga-moga keri Tangguh meneh Pengajian amlop tipis gilangan cincin Orang ngajar muka-muka carry -muka jadi nih. Ya Allah, bapaknya peci no NU. Sing peci no NU tak dongak ke melebusur surga Peci ini. Enak temen ya. Coba lihat dalam empat kategori. Yang pertama, Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, sebagai orang Arab. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, anak basharum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Yang ketiga, Nabi Muhammad yang terkait dengan nabi dan rasul. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad dengan ibadah murni. Kita akan petakan dalam empat kategori, sebagaimana termaktub dalam kitab tafsir al-misbah kalangan Profesor Doktor Quraisyah. Satu. Sebagai orang Arab Sebagai orang Arab Kanjeng Nabi Berpakaian menggunakan Jubah Pertanyaan saya Apakah orang Kalibawang harus Sama persis dengan Nabi menggunakan Jubah? Jawabannya Tidak Jubah bisa dikategorikan sunnah juga bisa Dikategorikan budaya Kenapa dikatakan budaya? Karena tradisi jubah sudah ada sejak sebelum Nabi Maka dulu Abu Jal, Abu Lahab, Abu Gosok sudah menggunakan jubah Kenapa kemudian bisa dikategorikan sunnah? Karena walaupun itu tradisi, kanjeng Nabi dalam keseharian juga menggunakan jubah Maka jubah juga bisa dikategorikan sunnah Karena yang namanya sunnah itu adalah Qoluhu wa af'aluhu wa takriruhu perkataan, perbuatan dan ketetapan. Makanye wong saebu wong bawang ora kudu podo karo Kanjeng Nabi. Pekerjaanmu golek dekan menek wit kambil kok nganggo jubah blulu e iso nambah loro. Apa menne sing munggah Daud? Blulu e reng Ong pekerjaan narik becak ini alon ngalun, ngalun sapuran Kok iso ini nganggu jubah Narik rem iso salah Becaknya remin yang dileh, ini ngisor sadel Gue lagi nganggu jubah, mau tarik, mandek-mandek Salah sing ditarik <tuh>. Kayak ada copet di kota Jogja, ada orang Arab, no ada bis kota pak Mbak bis kota nganggu jubah, copet ya sakune di rogoh ternyata dua banget wah sing di cekil bedoh akhirnya copete kewedeng arep dicolke kali copete malah sing dicopet bengok ente lepas anak <laughs> aku ngerti paling jalo kotak infak yora ndelok gini ndelok aku yang hafal karo gayamu ah. Oh, hasil serban, hasil serban pembangunan, masjid, gedung, pembangunan, gedung MWC, kecamatan Kalibawang, sebelas, juta tiga Penanti dulu, saya mau tanya, sing infak sewuhi sopo? Itulah, kok se dua puluh satu ribu? Kemudian, Dawud, dikit-dikit, Masuk pengajian Delok kiai viral Sewu Delok munyuk kebun binatang Sangunnya satu Sewu Berarti larang kiai Nopo munyok no. Jenengan lu yang kiai Nopo munyok no. Ayo ngomong onyok Tak ajarin Jadi ya. nyon Sebagai orang Arab kancing Nabi menggunakan jubah Masuk Indonesia masuk Kalibawang boleh menggunakan sarung kaya bapak ini sarung batik napa nganggo batik soalnya wongnya kaya batik napa kakean pola begitu masuk Indonesia oleh nganggo sarung gajah duduk sarung sing paling jujur buka sarungnya muncul belalainya. begitu mlebu Indonesia oleh nganggo kadok kaya si Dawud oleh nganggo katok jin setan demit iblis itu. Oleh nganggo baju niku, apa jenenge baju muslim? Kulurung rung tahu Tumon, sejak kapan baju niku diarani baju muslim? Bahasa lainnya apa? baju koko, berarti baju Cino. Lah baju Kiai baju gus-gus. Koko, apa? Oleh nganggo jas kaya Pak Lurah. Oleh nganggo kaos. Oleh nganggo baju kaya kulo oleh nganggu kau singkulongku sing, sing ini jeningi apa Eh? apa lagi jeningi bu sing tanggul ini jeningi apa kulot mbah munga mosok kiai kulotan gila bosok canggung eh bangkono sing tanggul ini jeningi apa malah kulot gila apa lagi Rok! ya Allah Niki tok rung katok sarung Jangan dilihat kainnya lihat isinya <tik> Wat waten <wajah> gede-gede <tik> Ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, laki-laki yang perutnya besar biasanya nih, Manue Cilek. <muklan> <muklan> Gusmi paki loh, petengnya Cilek. Berarti Manue? Allah <muklan> Allah. <muklan> Jadi tidak kutub ada pak? Kancing Nabi nganggu imamah, AWD sunah nganggu imamah, yorah popo nganggu songkok kayak bapak ini yur rapopo nyewon sewa Kang Nur Salim ini jenenge songkok islam dan songkok nasional? nasional? nasional berarti wong kristen oleh yang nganggo nganggu songkok? itu apakah orang islam harus pakai songkok? tidak berarti yang salah? gue cerita nganggu belangkon? boleh salahnya di mana? saya dulu tahun 2006 pakai belangkon pertama kali diprotes hmm. kayaknya kok belangkonan lah urusannya apa? aku tuh belangkon ya duit-duit ku dewe yang tak wadah yu ndas ndasku dewe nyatane belangkon, dengan blangkon aku bisa nyumbang gerakan santri asuh di jawa timur saya lelang blangkon terjual 200 juta wow. belum seberapa muktamar N.O. di Lampung saya jual blangkon, saya buat 90.000 saya pakai 10 tahun saya lelang, saya sumbangkan ke muktamar N.O. Lagu berapa? 900 juta Blangkon, pak. Blangkonnya sangat atas juta, bro. Pisarunge. <tih berni olah> oh, pemain isi ini, pak. Sangat atas juta, pak. Isinya kosong matamu, bud. <tih berni olah> Kulawangi <tih berni olah> haji, ngangguk blangkon. Bagi itu kualatamertina, buang arap <tih> nunggu <berni> mulai <olah> ramu. Mahada, ini apa? Mau medasku, blangkon bahasa Arabnya ya Apa Akhirnya kulo jawab, "Hada blangkon." Mahua dua blangkon. Blangkon itu apa? Tak jawab, "Ina urroh si Wadah ya, "Endah." nada. Akhirnya blangkon kulo di jaluk, tal tahl. Diwombambung. Ya kecun aku, wabul aku. Kulo nekungan gue blangkon supaya kita nggak kehilangan budaya kita. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Muhammad mencintai budaya Arab? Ya karena Nabi Muhammad orang Arab, nih Ngopo saya mencintai budaya Jawa? Karena saya lahir dan besar di tanah Jawa. Enggak ada yang salah. Boleh-boleh saja. Maka jenengan kudu bisa membedakan mana agama, mana budaya. Perintah nutup aurat niku agama, carane nutup budaya. Ayo, saya latihan wong wedok, lanang. Aurate wong lanang ngendi Baina surroti waruk bati antara dengkolan wudel Berarti nyewan sewu Umpa Pak Lurah mangkat ngaji mung sarung tok orang nganggo baju Sah, no mboten? Sah Jajalan, ayo, boyo <tuklah> <tuklah> Paling ngomong bengok, cie cie lo raih kentir cie Umpaman. Tapi sah Pak Lurah Kan nabi niku nate kok nganggo sarung siji dililitkan ke lehernya di tali selama auratnya tertutup maafimu silah gak ada masalah tapi yang perlu anda ingat adalah islam tidak hanya mengajarkan etika tapi juga estetika keindahan jadi nyuwun sewu, lawang lanangnya simpel milo, lak dituluk memuduk lawang lanang dawud kalau ibu-ibu bedawud lawang paling membaju siji, katok siji, kopi siji, malah mungkin rasim pakan. Kan manu e Adem mbahmu. Njajal <laughs> wong wedok le, ya Allah. Pengajian jam 3. Halah, jam 10 isu wis dandan tak kandani. Wong wedok dilawan alis ketok duwawo ya lukisan. Rai kita roto ya wadaan Irung kita mancung ya suntian Bibir kita alus ya fileran Untuk kita rapi ya kawatan Bodi kita duur ya sandal jinjitan Susu kita gede ya ganjelan Ngono bengak-bengok wong laneng tukang ngapusi Ngapusisi raimu Mulai kita bantai perempuan ya Lanjutkan <tosals> Katakan di garu bujoni dari korbuser gus emangnya ada kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ya. Maka ingat para suami di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Sebagai orang Arab, Awai edwe orang kudu bodoh, lucu dan ono gerakan polisi cinta sunnah. Gawe nopo, gawe baju polisi digawe kayak jubah. Gue keblinger utak atik gue. Kalau lo ini bahas kali Pak Kabak Intelkam Pak Ahmad Dofiri, ngawur. Polisi aku manut aturan. Orang apa boleh, pangkatmu rendah. Tapi selamat daripada jenderal dipecat. Iya. Yeah. Wong oh, kurang ajar, loh. Lo di, di konco kapolres, anaknya mangkat sekolah. Dilo ke Pak Kdo konco-konco ini, Sambu, sambu, sambu. Orang oh, polisi, kelakuane koyo sambu. Saya -e polisi penting nih. Jajal nih, kali bawang sebulan tanpa polisi. Mesti oke wong kemalingan, oke perawan meteng tak ada nih. So, tersangka nih? Dabut. lebih tapi polisi ini penting orang ngawur nyatane gue pengajian sang ngong suatu tepat waktu mereganti kawal karo polisi olah saya mengawal Banser malah mumet dah sih kaya ini menggok nengdi Banser ini menggok nengdi tapi saya undang TNI, Polisi, Banser aku tetap menjagokkan Banser tapi TNI Polri SKNKB yang melibu bank, menghutang Banser, orang-orang yang soalnya apa? Orang oh, satu potongan, soalnya apa? Eskamu Payu! <laughs> Jajal payu, Be. Tapi aku yakin, saya surko, simpan lebu surga saya awal banser. Karena banser tugas survei lokasi. Satu ngeki lebu surga, surga niti survei kalau banser, surko niti siap, dia ini melebu banser, matu menang. Ini budayanya tuh podok karo kanjeng Nabi Lah uang wedo, awra kabeh bu Kecuali muka dan dua telapak tangan Milano pa wong sholat raine ora ditutup Lah berkaitan karo cadar Niku ana sing ngomong sunah, ana sing ngomong ora sunah Mosok kulo melaku-melaku kali bujok kulo orang yang cadar Bujok kulo dinyek Bujok ni kira cadaran Ya tak jawa ngapa orang rai rai ini bucuku dewe <tuk> lho nyuan saya yukwe nganggau cadar yuk karepmu orah yuk karepmu rai rai ini dewe soalnya ke macem macem tok nganggo masker terus kaya cadar malah tonggokulom bentinnya nganggo masker tak pikir corona mboten merongos <tuk> <tuk> <tuk> jadilah wang wedok ini kok auratnya kabeh milho nyuan saya wupie pie -wupi, wang wedok karu wang lanang Niku badannya itu nyuwun sewu lebih membahayakan perempuan. Milenopoku tutup kape. Ungu gua na naja mau aku protes. Walah Islam diskriminasi. Mbak auratewang lanang karo wedok podo. Aku ya gelem, aku ya mana Ayo, lah saya ki auratewang wedok di pada lanang. Ngerile antara wudel dan dengkul. Ayo, berarti wang wedok mau sarung toh. Aku kan suka. Ayo. Kok jalan jaluk podo gitu, itu beda kok. Solatilo beda Wong Wedok tak takon. Lanjenin kan sujud. tangane, mbegar, nopo nutup. Nutup. Lah wong Lanang rada dibuka titik. wong Wedok nutup. Nopo Wedok nutup. Soalnya kayak leke mambu. Ora-ora. Jadi piyipi, aurate wong Lanang, karo wong Wedok, bedo. Nomor loro, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Al-Quran mengatakan Aku manusia seperti kamu Sebagai manusia biasa Kanjeng Nabi gak ada hobi Hobi ini apa pak? Salah si jini Nabi ini ku paling remen Dahar daging mendo Makanya Habib Lutfi Sudah usia 77 tahun Tetap dahar daging mendo Karena pengen nyontoh kanjing Nabi Yang perlu anda tahu Kanjeng Nabi itu makan daging kambing yang dipilih apa? Kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dicek oleh dokter paling rendah kolesterol. Pertanyaan saya, apakah wong kali bawang kudu melu-melu Kanjeng Nabi makan daging kambing? Hora, awakmu setruk darah tinggi kok mangan wedus dijamin bablas. Milor aku jumangan daging wedus dan ingat daging kambing tidak punya efek samping tapi efek depan. Berapa <tuk> ham? <tuk> <tuk> <tuk> Lumilah nyuwun saya, pak. Kancing nabi daging mendo. Kita nggak harus. Awakmu satu ruk daging wedus bablas li ini aku mau, kanjeng Nabi kaki depan bagian kanan awak mula diundang aku, kok rasa ya rasa gaya Monggo aku iki sikiling bagian kanan apa orang? <tuh> ini kebuk canggamu kok milonyuan saya bu kok daharan mawon, itu kan hukumnya bisa berubah contoh, emping emping ini hukumnya apa di mubah untuk, untuk mawon, oleh, halal kok tapi bisa menjadi haram, Pak. bagi siapa? uang duwe penyakit asam urat haram podok rokok rokok niku uang hukumnya tapi bisa menjadi haram, kapan? kalau dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung membahayakan dirokok oleh ibu-ibu yang hamil membahayakan janinnya Alhamdulillah Bapak Kulosa ini kimin mandek Mujian aku bapak kula ngerokok ya Allah Jan, kaya kenal pot Akhirnya kula jengkel, kula gawaknya buku bahaya merokok Bapak kula langsung berhenti membaca kulo niku kacilik ngantos hari ini nggak pernah merokok Mungkin jarang Kiai Enno eno sekarang merokok Salah di sini kula Karena saya punya keyakinan Orang yang merokok tidak bisa tua Kenapa? Karena masih muda sudah mati Langsung dipateni Orang merokok itu ditakuti maling sama anjing Kenapa? Karena batuknya gak pernah berhenti Ibu-ibu kalau cari suami untuk anaknya seneng seng rokok, no problem Gus Miftah Ngerokok ya karepmu, ora ya karepmu, mergo cangkem cangkeme, me. Dewi. Wong eno ngerokokin dudale, li pak. Ni amadul udud, ba'dad daharu. Mena-mena. <gulau> <tik> Santri kuloniku rata-rata ngerokok, pak. Lapuci bujaning masjid medeni. Sing sopawang, ngebar mangan orang ngerokok. Padahal karo wangi, sing ora cewek Kurang ajar, pak, wik. Anti rokok, pulau. Neng ana wong rokok karepmu. Sajane Pak nyuwun sewu. Kuloniku niku mboten ngerokok mergo menghindari tomak. Al idat toma. Al alimu ida toma la yaqulul haq. Senajan toke toma raba sal ngomong bener. Soalnya kia lak kiai niku ngerokok, ana jamaah arepe sowan, jamahe mikir, masok sowan kiai ora nggawa rokok. Tur kiai ini biasanya ya ngarep-ngarep, masok wong Kali Bawang teko ora rokok. Mila Gusmip tahu orang tahu rokok mentahan wai. Eh <SILENCIO> hey, selawat selawat selawar menai selawar masih dua satu orang Arab dua manusia biasa masih dua lagi akan kita sampaikan tahun depan. <SILENCIO> ayo selamat leh ayo tenanan kerjora tenanan di vokalis sih. I I Iki vokalis lah vokalis lanang. Ayo salawat yuk. Dangdutan me, ditinggal Rabi versi Ya. <tik> yo, kuingat urut kecangkemku, ya salah gie pok. <tik> Atiku rasani lara nyawang ya, konco awan. adoh karo akmom blog randu to, to kromong qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno oh, shalawat ya robbil Lih dana waghfir lana yawasial, huwal turja ahwali Amethok e kepiye to Ayo mayores Kuli haulin minal mukta. Oh, dilanjut joget bisa. Uat yang diring oleh lede munyo, lu orang wateng gureh, betut, ingin jogging kesurupan. Ya Allah, Alhamdulillah. Melakankan Dani, Surga niku gambaran nikmat, nikmat niku gambarane bunga, bunga niku simbolin guyu, neraka niku seksol, seksol niku lorok, kimboleh sedih. Melaknat teng dengan jenengan isong rasa kayak seneng, moga moga sesok neng akhirat yo ya ento Surga. Ayo, saya kita takon, Bapak-Bapak. Bojomun yang ngomah, oke yang guyunnya apa Aleh, merengut, Lah oke yang berarti rumah tanggamu kayak surga apa kaya neraka? Oh. Mila seneng-seneng niku angsal sing penting boten maksiat. Lulakulah tegas, Pak. Susah niku hukumnya haram, Pak Andan Ramil. ki haram. Soalnya apa? Latakhof walatahzan. O jawab dia susah lanjut dengan itu susah seolah-olah ngelalekir rahmati gusti Allah. sing seneng seneng bahaser senajan nungguin rumah randi duit orang popo orang duit adalah tanggonye mati mangan and o dilawan. Ilo nganti dawet rompanya kaya besek. Milo tak Tah YouTube duwe judul anyar, ditinggal Rabi Gus Mifta diiringi ledek munyong. Nah, loro niki wae. Lah, masih banyak yang lain. Makanya, saya, Bu. Sing niki paling penting. Lah sing loro kula terangke dua melih nih, Sing paling penting nih, jinengan tahu Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad dadi wong gede. Merga akeh musuhe Pak Lurah. Delaan Orang no Nabi gede kecuali musuh ya gede Nabi Musa, apa kita gede nih? Merga dimusuhi karo Firon Nabi Ibrahim, ngopo kita gede? Merga dimusuhi karo Raja Namrud Jadi musuh ini babak imbang Umpamane, Pak lurah dimusuhi tukang becak Orang kita gede Lurah musuhan karo Dawud boh. jadilah kayak gus miftah niku saya gereja wayang dimusui, ayo ngapa ngomong rendang dimusui, ora oh, popo, soale uang gede nih gue mesti gede, lah pengen uang gede ujian gede, lah kanjeng nabi niku nyuwon saya Dadi piantun sing ageng lan luhur soale okeh wong gede sing musui kanjeng nabi raja-raja gubernur presiden zaman nabi kata sing musui nabi Muhammad lah milo jenengan dadi wong cilik kok nih kadang-kadang merengut karo jenengan yolumrah mongsi ji pesen gulo urep mu ajo mau banding-banding ke karo kanjeng nabi contoh Aku rapapa dimuswi tanggaku, wong kanjeng Nabi ya dimuswi, kui salah. Lah kanjeng Nabi dimuswi, kanjeng Nabi mesti bener, muswi mesti salah. Lah jenengan dimuswi, jenengan iso bener, jenengan iso salah. Jadi aja mau pada ke karo kanjeng, Nabi, kok ini kok dibanding-banding ke, padha gondrongnya karo si Daud tapi lah yang ganteng aku Tuh Gondrongnya kayak buntut jaran kok Ku lagi paling ra seneng Pak Aku ora apa difitnah Wong Kanjeng Nabi ya difitnah beda le Sing minah Kanjeng Nabi ki mesti salah sing mina awakmu urung tentu salah jadi kita cari perbandingannya itu terlalu aduh. Umpamane awakmu takmir masjid. Wah, Wah rapapa aku disengiti karo jamaah. Kan jin nabi disengiti karo pendere. Kue salah. Lah takmir iki umpamane imam kayak kene. masjid apa jeningi? Al-Burhan. Mushola Al-Burhan. Lah kan jin nabi disengiti karo wong wong. Sing nyengiti milih salah. Tapi lah imame masjid al-bur kan disengiti karo jamaah sing kudu dievaluasi mbo tenamong jamaah tapi juga imami umpamane? nih, lak terlalu dowo Wih imam yang tidak peka, yang tidak fasih Fasih itu artinya dua pak, jelas bacaannya Atau yang kedua, nyambung karo-karepe jamaah Ngerti bar ono pengajian lak ngimami yorau saswe, swe, ni Niku jeningi fasih lo mengerti ngerti bareng pengajian umpama ne bar fatikah yasin ya bajingan. Bajingan. Imam terbaik adalah imam yang mengerti apa yang menjadi kemauan jemaahnya. Walaupun ora kabeh dinut. Imam ya kudu ngerti karepe makmum, makmum ya kudu pangerten karo imam. Rungan Alim <Syukur> Ansar ya pada ya. Ansor Bancar itu istimewa Izinkan ayah Izinkan ibu Relakan dia jadi imamku Iya <Syukur> <Yeah. Syukur> lamba Mbak, -mbak rabi kalau Bancar mm. Pus api Wow <Syukur> Maka Kula siji. Kita harus nyonto Kanjeng Nabi, tapi ojo nganti uripmu mau banding-banding nggih karo Kanjeng Nabi. Terlalu waduh. muka-muka kula panjenengan sami termasuk yang diperintahkan oleh Allah, Kul ingkum tumtuhibbun Allah fatabiuni." Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi. Yuh, maka Allah akan mencintaimu Amin Allahumma Amin. Sampun jam setengah pitu Pengajian Sampun Paripurno Kalo yakin jenengan dereng salat asar Ampun ngantos melu pengajian Kelangan ngasari Silahir Rahmanur Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Wa rabbil alamin Allahumma rizukna istiqamah Allahumma ilmi Wal wal ibadah Allahumma ziarat al-makkata madinah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, alfi alfi Allah, Allah, alfi alfi Allah, Allah, Allah, Allah, alfi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Wa na'udhubika mingsu'il khatimah, wa adhina jannadamal abrar, ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin, walhamdulillahi robbil alamin. Sedaya masyarakat dembel matunuhun, hadanallah wa ayyakum ajumain walafuminkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.